Ada yang bener, sumpah! Sumpah, ada yang bener si Angga anjir. Si Angga bener, sumpah! Si Angga bener, Trot dalam! Sumpah bener, sumpah nih orang bener! Sumpah dia bener anjir! Next time giveaway-nya perlu saya, kalian tebak-tebakan dari apa-apa yang aku omongin. Lalalala. Mau Mama! gitu mama, mama, mama, give pulsa mimi, ini barang si ngocok bener anjir, nanti next aku setiap malam bikin, bikin challenge gitu lah jadi ntar ada satu momen challenge aku, kalian bisa challenge aku kayak gak gue gayur badan aku atau gak give pulsa gitu kan lagi nyanyi, gak lagi nyep nyep apa info? jadi ini adalah pokoknya telat nih, mau usah kebanyakan aku gak paham tapi aku juga gak paham gak ngertin buka celana sekarang oke? Okay? mau lagi gak? mau lagi gak? biar tebak-tebakan lagi Kalau mau, ketik mau tebak-tebakan lagi bigo aja gak, Nggak gak suka bigo kalau mau tebak-tebakan lagi bilang, nanti aku kasih isyarat kalian ada tempat wede gini, Ini kali ingin nyemakan enggak Aku nyari ribut di sini. <laughs> Kalau mau ketik mau, pengen banget dapat asupan pansus dari jangan. nikmatin aja, mumpung gratis. Eh <laughs> mau nggak? mau tebak tebakan lagi, ayo, gas spam dulu, mau lebih dari 10 orang, aku mau aku coleh dulu gas lah, halo mau, 2 orang ayo, 10 orang, eh, 8 orang lagi share-share dulu lah gas, kita tebak tebakan lagi jadi aku kasih isyarat kalian kan ambil buka celana kan Nah, aku akan kasih isyarat gitu Nanti kalian tebak Asli tuh asli bang Ada utingnya ada SVG juga, enggak lah, nggak mau lah sih dia Dia mah enggak menghasilkan apa-apa, anjir Disini ngasihnya curot crot dalam gitu kan Mau tapi skin Moskov, heh mau ini mau babi kamu ya Mau-mau, udah tuh kayaknya satu, dua Kamuat, enggak dimasukkan sukaran botol aqua satu setengah, muat Dijamin bolong langsung, mau lihat itu nih, tembusin seribu, buka satu, beda ya, Teh. Tidak selam Kak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam orang, tujuh, delapan, sembilan. Ya, udah anjir lebih dari sepuluh, mau nggak, Apa nih? Uh, udah. Ayo tuh udah 10 oke okay, gas. Kita tebak-tebakan lagi, entar ya. Aku habis mikir gitu, adanya apa nih? Kang, ah, tadi gak dapet hadiah. ini gak dapet hadiah, siang gak gak dikasih hadiah. Terus hati lah coba hadiahnya mau apa? hadiahnya mau apa? <guluh> beli skin, Safir gak ada uang aku <guluh> sumpah nggak ada uang, azat beli mau? apa? challenge-nya? kasihan kasihan dong kok nggak dibaca? aku baca semua nanti pentilnya paling nggak ungu baca dong udah aku baca, pal malah sayang kok kamu bisa cantik sama ini biasa, aku kan emang gatel udah sedikit, bang apa nih pat-pat ke fix cowok semua, apa-apa lah biar pada coli ya iya, gitu kan dia paham adanya sodokan Coba adanya apa challenge saya Buka dong gunung kemauannya Ini kamu pasti bisa beliin buat kamu Nggak ada lagi pelitanya nah, ya, okay. Ayo oke Sekarang aku udah mulai challenge kedua Hai hai angkit Oke okay, aku mau challenge lagi Atau tebak-tebakan dengan apa yang aku tunjuk aku peragain pokoknya hmm? sebut katanya nanti kalau aku belum ada jawabannya aku mending bikin komennya aja lah adanya bebas apa aja bebas kak apa adanya hmm. oke okay. okay besok aja lah, ini kan lagi trial and error, gitu kan aku mau, ya, satu, dua, tiga, kalian tebak apa yang aku peragain ya oke okay. bener beneraning. Sumpah bener, sumpah bener. Gak jadi pula pelanin. Pokoknya besok lagi aku bakal besok besok giveaway-nya pulsa. Terus besok lagi challenge. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku diguyur atau apapun izin lah. Pokoknya setiap hari bakal ada challenge macam-macam gitu kan. Tel Angkit Sing.